Siang, selamat datang teman-teman di channel pencarian Tentu saja, guys ya Dia kalau bukan pencarian slot slot gacor Hari ini, anjay, kayaknya gue ya adik-adik Slot slot kesepian anjay kesepian Hari ini seperti biasa kita akan mencari maksud-maksud lagi ya Berada-beradaku semua Semoga minimal ketemulah JPJP-nya tuh Gak berharap maksud lah yang penting DP aja dan profit Mari kita gaskan Come on